Tunggang pertama kita lihat persahabat ya alasi kejiwaraan menginfokan nih Tentunya persahabat ya untuk acara JWB 2 Jangan sampai ketinggalan Kita wajib untuk menonton Persahabat ya ada Iqbal nih Yang setia memberikan kejutan spesial bahagia Persahabat episode ke-202 27 Agustus 2021 jam 10 malam persahabat ya kita harus tentunya nonton di Antv jodoh wasiat babak kedua ini tentunya diinfokan langsung oleh sang istri tercinta di DLS Kejora persahabat ya jangan lupa nonton berikutnya kita lihat persahabat ya di sini ada BTS IGS kemarin nih. masya Allah persahabat ya semalam. Kak Rizky Bilar ditemani tentunya oleh Dedek Leci Kejora nih main bola persahabat ya terpantau Dedek Leci Kejora sedang duduk di bangku penonton dan kita lihat Kak Rizky pilar sedang minum tuh tentunya minum persahabat ya botol atau paperware-nya ini. Tentunya dibelikan dari ya di Alasi Keciora spesial khusus tentunya untuk kakak Rizky Bilar supaya ingat minum katanya persahabat ya ini diunggah di channel youtube nya Kak Bobby Untuk yang belum nonton silahkan nonton persahabat ya ini cute banget spesial persahabat ya vitamin bahagia yang kita dapatkan semalam ketika kakak Rizky Bilar main sepak bola nih ditemani oleh tentunya sang istri tercinta. Keonggan tersebut pun di repost kembali oleh akun Leslar Update, ada kalimat caption yang dituliskan, "Tak perlu berbahaya kalau hilang piring bisa melayang." Wow, <gif> kita lihat dalam postingan ini banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans. Ada komentar dari akun Si Joni, ternyata Dora Barbar mengatakan. Kayak emak gua aja umbi Tupperware gua ilangin Di sekolahan gua kena amuk Masya Allah persahabatnya Jangan sampai aja nih tupperware Dede Lesti Kejaran diilangin oleh kakak Rizky Pilar Ini pasti diamuk oleh Dede Lesti nih persahabatnya Doakan saya yang terbaik buat hubungan rumah tangga dari kakak Rizky Pilar Dan Dede Lesti Kejaran mudah-mudahan selalu langgeng Selalu bahagia dan selalu Tentu ya memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. kabar terbaru berikutnya, persahabat. Alhamdulillah malam ini kita mendapatkan asupan vitamin bahagia. Kita lihat persahabat. Jadi pastikan ini ada sebuah unggahan dari IG-nya Bang Bobby Suarez nih, persahabat ya masya Allah ada keciduk persahabat ya tidak lepasi kejarat tuh perhatikan pada mau kemana sih pada kepo kan masya allah pada padamu kemana ini persahabat ya udah minta izin aja nih sama ibunda Kakak Rizky Bilar dan Papa Daniel tuh Persabat ya Wakin penasaran aja Mau OTW kemana kah nih malam hari ini Apa mungkin pulang ke rumah baru ya Masya Allah makin gak sabar aja Melihat keromantisan kekiutan dari pengantin baru ini Pak sahabat ya Kita lihat postingan ini diunggah kembali oleh akun L underscore Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan Ah mau kemana sayangku Lesti Kejora udah cantik aja Katanya tuh <laughs> Kita lihat dalam kolom komentar dari akun 14 4196 mengatakan Suksetailnya Lesti Kejora simple tapi elegan mau kemana ya mereka Masya Allah persahabat ya Tentunya kita doakan yang terbaik saja mudah-mudahan ada kecedukan vitamin bahagia malam hari ini Tetap stay tune tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar Mungkin ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar bagi saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh